Ini panas, panas, panas, Oke ya. Oke. Selolaleikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk guru semuanya dan Pada kesempatan hari ini kita diminta sama. Seseorang yang memerlukan bantuan dan insya Allah dengan ikhtiar ini kita akan mencoba untuk datang di salah satu masyarakat yang berada di lokasi, di mana beliau merasakan dan sudah saya detek. Kita video call tadi, beliau melihat sudah berhutang-hutang. Ya, sekarang saya dan sekarang sudah angin dan secara tidak langsung uh, energi yang ada di badannya ini udah mulai-mulai menyerang gitu ya yang saya rasakan mungkin bisa ya bermaksud untuk panas. ya tapi Insyaallah kita yang tidak percaya sama Allah dan punya keyakinan Insyaallah kita tetap maju. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan mana lagi minus. oh ya <tuh> Bukanku, sabi, <anjir> aku ini tinggal kalian, bapak kalian aku. bukan. bukan. stikwa, bapak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. ah, total berapa? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak di urut nanti kita Bismillahirrahmanirrahim. ayo salat salat اشهد لا إله إلا الله واشهد محمدا رسول الله اشهد لا الله واشهد ان محمدا رسول الله saldo anna muhammad al-usuluhu selawat dan majad dalam hatinya hati, sampai Allah Allah Allahumma lawan oke ya, monggo sampai <tis> mendengarkan doa-doa yang saya bacakan dengan hati. Alabila innasyo Bismillahirrahmanirrahim. <tis> Ya Allah kepada ibu asliannya, as, ya, ya Allah, apabila dalam tubuhnya, ya Allah, mohon dapat cinta, fiksi, fasik, penuh santai, bulat-bulat, atau kiriman, ya Allah, dalam tubuhnya, ya Allah, sama mohon mohon di gong, ya Allah, angkat dalam tubuhnya, ya Allah, subuhkanlah itu, mohon batin dari, ya Allah, sama mohon mohon, ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanal-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin wa rabbabi yarhamhum amin اقول جلن مسا و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم ورقال. بسم الله الرحمن الرحيم. لله حضراتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ia تلاعو ايات الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. في <تصفيق> يوم الدين. إياك نعبد وإياك نصلي. في حجر الصخر. في الساقين. في راس اللقي. يا ربي المستقيم الذي لنعمتهم خير عليهم وافترض بسم الله الرحمن الرحيم نعم اود ان اقول بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد المستقيم الذين عليهم عليهم wallahu sami'un rahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu a'ad Allahus sabad Lam ya'lis <lifelike> wa lam yu'lat wa Bismillahirrahmanirrahim Qul falak وَيُنْصَرُ النَّفَّاسُ فِي الْعُبَرَا وَيُنْصَرُ الْخَاسِدُ مِنَ النَّدَاهِرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُورُ جَزِيلُ الْفَلَاحِ يُنْصَرُ مَا بَلَا وَيُنْصَرُ قَاصِدُ النَّدَى وَقَوَا Bismillahirrahmanirrahim الله bi الرحيم ของเราอุตสาหกรรมปราณวิวสารีรัตน์ของลา Wa ศักดิ์แห่งลาวาลาวาลาวาลา Halo, halo, اسْمُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <تصفيق> اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ الذِي وقفوا ولا يحيطون لشيء من علمه الا بما شاء واسع عرشه السماوات والارض ولا يعزه تباه وما هو, هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله القيوم لا تأخذه وَسِنَتُ وَلَدَعُوهُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّذِي يَسْتَوِي مَعَهُ إلَّا بِإِسْلِهِ يَعْلَمُ مَا مِنَ اعْدَلِهِ وَمَا فُقَرَهُمْ وَلَا يُحِيطُنَّ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بِبَصِيرَةٍ وَعَسِيَاتُ رُسِيْيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعَوْضُهُ لِبْنُّهُ مَا وَهُوَ الْعَدْلِ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا أقوى الحير قيوم لا تعبده سلة ولا نوم نقوى في السلامة ورحمة الله من ذا الذي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْنِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بسم الله سيدنا محمد المحمد سيدنا واحمد الله اللهم سيدنا محمد وعلى من الشيطان الرجيم بسم و الله لا سم الله بنو الله يا رسول الله بنو الله يا رسول الله الله بنالك Bismillahirrahmanirrahim. Wa بسم الله الرحمن الرحيم ان Muslims وانه بسم الله الرحمن الرحيم على تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم انهم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم على تعالى عليه eh <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> Oh. Ada yang ada, yang. ada yang gak mau keluar? Ada yang nggak mau keluar? Dia geleng-geleng nggak -geleng mau keluar dia tahan di situ. Ah, dia nggak mau keluar. No. Hmm. Kenapa, kenapa? Siap. Nah. Siap. Siap, hmm. tapi ini kenapa di sini? siapa siap, siap. hmm? hmm? Main, main, main. Tampil ini lama di sini atas ya. sama ini? beracara standar jiwa. Nah, hmm. oh, Ini Sampai yang mengapiti ini. Kalau sampean mau bermain banyak tempat lain, jangan di badan. Oh. Ya. Banyak mau keluar, mau keluar Atau kan akan menghancurkan <coughs> saya nggak mengasal sama sampean, sampean lebih ya, keluar. Ya di Allah, ya Allah ya allah, ya Allah ya Allah. ya ya, tidak apa? Tidak. Hmm. tidak mau. kemarin mau ya. nah, tidak. Tidak. tidak. tidak. tidak mau bermain. tidak. tidak. mau bermain. tidak. mau bermain. tidak. tidak. mau bermain. tidak. tidak mau tidak. tidak. mau bermain. tidak. mau tidak. tidak. tidak mau bermain. tidak. mau Keluar Keluar Keluar keluar, nggak pernah ya? udah ya saya kamu lukain kamu, keluar ya Ayo udah keluar, kalau kamu keluar, kita tahan Ayo, keluar baik-baik Ayo cepet Saya kamu lukain kamu, keluar baik-baik Ayo, keluar baik-baik Ayo, keluar baik-baik ayo keluar baik-baik sebelum saya bertugas untuk kamu ayo bawa semua teman-teman bawa semua teman-temannya bawa semua teman-temannya ayo jangan jangan lama-lama ayo jangan lama-lama keluar -lama. semua bawa keluar semua sebelum dengan izin Allah akan menghancurkan perajaran-perajaran ini alkitabmu ini keluar! <coughs> Ayo, eh, saya bantu. ya, Bismillahirrahmanirrahim Kita keluar, kita keluar. Semua kemana sudah tidak ya. Ukur bisa modif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Masih bersama saya dan ku Yang dimana di radar hijrah kolbi Kesempatan kali ini sehubungan dengan rukiah tadi malam Karena kita tidak sempat membuat closing Yang dimana tadi malam kita merukiah seorang ibu-ibu Yang mempunyai masalah dalam hidupnya, ujian dari Allah SWT, mudah-mudahan sebagai uh, tolak ukur kita beribadah kepada Allah SWT, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Ya, langsung saja kita closing di sini. Alhamdulillah, Alamin, dengan ikhtiar rukiah yang kita lakukan tadi malam, alhamdulillah dan izin Allah, InsyaAllah Allah wallahu alam jin yang ada dalam tubuhnya Ibu tadi Alhamdulillah keluar semua dan Alhamdulillah saya dan kerubahkan keluarga itu bisa merasakan secara fisik melihat aura yang mengancar ceria yang tadinya seperti layu kemudian terburuk setelah Alhamdulillah kita ruqyah dengan izin Allah luar biasa Masya Allah dan mudah-mudahan kita menjadi lebih iman takwa kita semakin meningkat kepada Allah SWT apabila mungkin saudara-saudara kita, teman kita atau bahkan anda sendiri merasakan sesuatu yang mungkin keganjalan dalam hidup anda terutama kegaiban bukan berarti medis ya anda bisa konsultasi atau bisa langsung panggil atau support dari radar hijrah kolbi ini Insya Allah, kalau memang saya mampu dan mampu, insya Allah kita akan menolong dan mungkin sosok-sosok yang mungkin uh, pemirsa melihat di ibu tadi mungkin bagi yang mengerti atau punya indigo dan sebagainya indra keenam dan sebagainya silahkan dinilai sendiri saya nggak mau menilai yang gimana gimana karena saya tidak bisa melihat apa apa kita hanya berfasaadib kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengetahui kebenarannya, ya. Jadi itu. Dan mudah-mudahan uh, dengan tayangan seperti ini ada nilai hiburan untuk anda semua dan juga uh, menjadi suatu tolak ukur di mana kita menjadi uh, harus belajar iman dan takwa kita ditingkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan ini Apabila dalam tutur kata saya ini Ada kesalahan baik sengaja pun tidak sengaja Saya selaku manusia biasa Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh